Waspadai USD Yen berpotensi bearish. Secara umum, bias harian pergerakan USD Yen terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang berkonsolidasi di atas area kritis.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 Sebaliknya waspadai jika harga USD/JPY terus bergerak ke bawah dan menembus level 113.87 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 112.55. Sekian analisa forex untuk tanggal 23 Desember tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212